Sebelum lanjut ke videonya, di sini saya akan mengadakan giveaway saldo OVO atau Dana sebesar 300.000 untuk enam orang pemenang masing-masing mendapatkan 50.000 jika video ini tembus 1.000 like. Syarat ikut giveaway yang pertama wajib like video ini, yang kedua wajib subscribe channel ini, yang ketiga share video ini ke media sosial yang kalian punya. Yang keempat, tulis komentar positif tentang channel ini. Yang terakhir, tulis nomor HP kalian di kolom komentar. 6 orang pemenang ini akan diundi secara random dan diumumkan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke okay, teman-teman semua Kembali lagi di youtube channel saya Sony Kurniawan Nah di video kali ini Saya ingin berbagi informasi Pinjaman online Tanpa menggunakan rekening bank Pribadi Nah jadi bagi teman-teman yang Belum mempunyai rekening bank Nah di sini teman-teman Bisa menggunakan Pempek digital ya. Nah, untuk nama aplikasinya yaitu Cair Dana. Nah, untuk tampilan aplikasinya seperti ini ya. Nah, sebelumnya aplikasi Cair Dana ini tersedia di Google Play Store. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman di aplikasi ini. Nanti teman-teman download terlebih dahulu aplikasi ini melalui Google Play Store Atau melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi video Nah nanti silahkan teman-teman bisa cek sendiri untuk link aplikasinya Nah jadi untuk di aplikasi cair dana ini untuk metode pencairannya itu banyak pilihannya ya Nah, jadi bisa menggunakan dompet digital yaitu bisa melalui link aja, indosat dompetku, atau bisa juga melalui doku. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum mempunyai rekening bank, dan nah, teman-teman bisa membuat dompet digital terlebih dahulu, entah itu link aja, indosat dompetku, atau doku. Nah nanti jika teman-teman sudah berhasil membuat tempat digitalnya Nah seumpama teman-teman sudah berhasil membuat tempat digital link aja Nah nanti di sini teman-teman pilih untuk uh, kartu banknya itu pilih link aja nah, tinggal scroll saja ke bawah nah karena di aplikasi ini banyak sekali ya untuk metode pencairannya nah di sini tinggal klik link aja nah kemudian teman-teman tinggal klik tentukan nah nanti di sini teman-teman tinggal masukkan saja untuk nomor rekening banknya biasanya itu memasukkan nomor handphone ya atau nomor Dompet digitalnya nah, nanti, silakan teman-teman tinggal cek saja untuk nomor rekeningnya di dompet digital link aja. Nah, nanti silakan teman-teman buat terlebih dahulu untuk dompet digital link aja. Nah, nanti kita ambil contoh terlebih dahulu ya. Nah, seumpama kita masukkan untuk nomor rekeningnya nah jika sudah diisi untuk nomor rekening banknya, nanti teman-teman tinggal klik konfirmasi pengiriman. nah di sini sudah berhasil ya karena di sini cuma sekedar contoh, nah di sini masih belum diverifikasi. nah ini cuma sekedar acuan saja ya untuk teman-teman semua supaya teman-teman bisa paham nah di sini sudah berhasil untuk menambahkan kartu banknya nah untuk cara mengajukannya seperti biasa teman-teman nanti daftar terlebih dahulu dengan cara masukkan nama handphone nah jadi nanti teman-teman jika sudah berhasil mendaftar maka tampilannya akan seperti ini Nah, nanti teman-teman tinggal klik segera mengajukan. Nah, namun di sini saya tidak menjelaskannya secara detail ya, karena saya rasa teman-teman sudah paham untuk cara pengisiannya. Yang penting teman-teman harus pengisiannya itu harus sesuai dengan KTP. Nah, yang poin terpentingnya itu yaitu informasi kontak darurat ya. Nah jadi sebelum teman-teman mencantumkan nomor kontak darurat tersebut Harus dipastikan nomor kontak tersebut aktif dan bisa dihubungi Dan kemudian pada saat foto KTP harus sejelas mungkin jangan sampai buram ataupun ngeblur Nah karena foto KTP tersebut akan berpengaruh pada saat kita melakukan verifikasi wajah dan usahakan verifikasi wajah harus di tempat yang dan tempat yang terang dan pastikan koneksi internet harus stabil. silahkan nanti teman-teman lengkapi data pengajuannya dan harus sesuai dengan permintaan dari aplikasi ini supaya pengajuan teman-teman bisa di ACC. Oke, mungkin sampai sini dulu video saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf.